yang berdiri sejak tahun 1980 an dan sebelumnya sudah berpengalaman di bidang aksara lebih kurang 40 tahun. PT Sasa Sentosa Abadi Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan jasa Selain suplai kaca untuk kebutuhan lokal, kami juga menyediakan kaca untuk kebutuhan ekspor ke luar negeri. Bahan baku yang digunakan oleh PTS atau Bali Indonesia adalah yang berkualitas tinggi, guna, menjamin, dan memberikan rasa puas untuk konsumen kami. Selain menggunakan bahan yang berkualitas, kami juga terus berinovasi sesuai dengan perkembangan.